kami bisa cukup punjangin bisa yang penting adp kita perlu yang penting seduluran pasif oh, aku <tuk> <tuk> bukan kata mereka tapi mereka apa kata aku? kita sukun kondang Indonesia nggak perlu yang penting FKP kata sebelum kami menjelang bulan suci Ramadan kami keluarga warga juta dukun kondang Indonesia mengucapkan selamat, selamat hari bulan suci Ramadan.